Baiklah, berasal dari dimanapun kalian berada, untuk menemani santai sore kalian saat ini, Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar idola kesengen kita, yakni Lesti dan Rizky Bilar. Kita keunggahan ke kabar pertama, bersahabat ya, ada unggahan spesial dari IGS-nya Bang Derry, yang mana di sini Rizky Bilar ngasih kode kembali, bersahabat ya, kepada Bang Derry nih ada sebuah postingan jam tangan dan... Di jam tangan itu ada angka 2 sama 4 Oh sahabat ya perhatikan Dan sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Dery, Kalau yang gini bisa dah digituin dulu WKWKWK at WK, WK, Rizky Bilar Banyak tanggapan dan respon dari para fans Salah satunya dari akun Astuti Syabin Disitu mengatakan dalam kolom komentar Sepertinya maksud si Dery kalau jam tangan digital bisa disetting Dicepetin langsung tanggal 24 tapi kalau nunggu tanggal 24 kalender ya agak lama menunggu 18 hari lagi WKWK WK, WK, ada yang gak sabar pengen cepet-cepet tanggal 24 tuh para sahabat ya Ada yang beranggapan bahwa Rizky Bilar sudah gak sabar menunggu tanggal 24 Yakni acara pernikahan mereka para sahabat, yang mudah-mudahan dilancarkan saja Untuk rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar ada juga komentar lain persahabat diberikan dari akun Yulianto underscore Endah. Di situ tertuliskan ada yang curhat ke Bang Deri nih, kok lama nunggu tanggal 24 gitu kali ya? Nikahnya kan tanggal 23, jadi udah bisa ketemu dong. <tuh> Doakan yang terbaik saja persahabat. Mudah-mudahan ada kejutan, ada kabar baik dan ada kabar bahagia langsung diberikan oleh Lesti dan Rizky bilang. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan postingan, yang mana tentunya Lesti Kejora langsung gercep juga membalas komentar dari Rizky Bilar, para sahabat ya, di akun pribadinya. Tentunya, dengan menjawab hanya emot aja, para sahabat ya, melihat begini aja, para fans sudah bahagia. Tentunya Alhamdulillah mereka selalu diberikan sehat, pasabat ya. Ini yang kita mau. Mudah-mudahan mereka dilindungi dan selalu tentunya banyak orang-orang baik yang mendoakan untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Selanjutnya, para sahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan spesial dari Indosiar Siar, ya, yang maslah terripot kembali oleh akun Sendal Putih Bilar. Kita salvo bahas sama caption yang dituliskan oleh akun Indosiar Siar, ya. Yang mana memposting sebuah postingan Foto Lesti dan Rizky Bilar Dan sebuah pertanyaan rekomendasi Menu makanan di kondangan Leslar Di sahabat ya, captionnya Tertuliskan kakak Rizky Bilar kan punya Bisnis sebelah tapi tidak lesi kejora Jora Doyanya makan sebelah Dan pasreng nah jadi pusing kan Bakalan ada menu apa aja di kondangannya Leslar nanti Ini tentunya persahabat ya Kita masih nggak ngen nih bahwa Rizky Bilar Punya bisnis seblak nih persahabat ya tentunya banyak sekali komentar juga dari para fans, ya ini dari aku setelah putih bilar itu mengatakan juga ini sejak kapan kakak Rizky bilar punya bisnis seblak, kok kita sampai ketinggalan ya, nggak tahu. padahal udah nongkrong di instagram youtube facebook tiktok mulu mantengin leslar kayaknya, adminnya lupa nih persahabat ya doakan saja mudah-mudahan tentunya rangkaian acara pernikahan leslar selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan Selanjutnya kita lihat juga di sini ada ungan spesial dari akun tabloid Nova Persahabat ya, yang mana di sini kita lihat ada sebuah postingan Lesti dan Rizky Bilar ini momen ketika acara lamaran Persahabat ya, deretan fakta menarik lamaran Rizky Bilar dan Lesti kejorannya ini luar biasa banget Persahabat ya. Tentunya pertama undangan lamaran dibuat eksklusif memakai nama dan password luar biasa keren. Dan selanjutnya, Rizky Bilar tak bisa menggantikan cinta pertama Lesti, yaitu sang ayah Endang Mulyana, persahabat ya. Berikutnya kita lihat juga, Lesti Kejora didampingi 13 sahabat perempuan sebagai brisman, dan Bilar didampingi 17 sahabat laki sebagai groomsman. Memang luar biasa banget, persahabat ya. Doakan yang terbaik saja untuk Lesti maupun Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga, tablet NOVA ofisial membutuhkan sebuah kalimat caption bersahabatnya tertuliskan Sahabat NOVA, siapa nih yang belum bisa lupa mewah serta harunya momen lamaran Rizky Bilar dan Lesti Kejora? Meski sudah berjalan beberapa minggu, lamaran Bilar dan Lesti masih bikin siapa aja baper bersahabatnya pastinya Membuat kita baper bahagia yang doakan yang terbaik mudah-mudahan rangkaian acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar selalu diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam postingan tersebut juga banyak tanggapan dan komentar dari fans salah satunya dari akun Instagram Yuni Fitri mengatakan dalam kolom komentar semoga ppkm tidak diperpanjang cukup sampai tanggal 20 Juli Bismillah semoga akad resepsi tetap di tanggal 23 sampai 24 Juli Amin, baru sahabat jadi ya doakan yang terbaik saja mudah-mudahan rangkaian pernikahan selalu berikan kelancaran. Berikutnya kita lihat juga ada sebuah momen spesial di channel YouTube-nya Dedek Lesti yang baru saja diunggah membuat kita bahagia, baru sahabat ya. Ini adalah tentunya rasa obat rindu yang tentunya para fans selalu mencari kabar terbaru vitamin-vitamin baru Lesti. Gibilan ini adalah pengobat rindu kita. Alhamdulillah, baru saja di up di channel YouTube-nya Dedek Lesti, para sahabat ya Yang membuat kita semakin bahagia Ketawa, apalagi Dedek Lesti Tentunya Bikin ketawa abis membahas Terong, para sahabat, ya, banyak sekali Para fans yang bahagia Melihatnya, apalagi tentunya Momen spesial kembali diberikan Oleh Lesti dan Rizky Bilar Lihat ekspresi Dedek Lesti, para sahabat ya Yang tentunya Saat memegang Pastai gini, wow! semoga kita bahagia, bersama ya doakan yang terbaik saja. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kelancaran kebahagiaan. Kita tentunya masih menunggu dan mendoakan yang terbaik. Acara pernikahan Lesti dan Rizky Bilar. Tetap pantengin channel ini, para sahabat, biar kalian tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.